Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida waishadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah ama ba'd kaum muslimin dan muslimat ikhwan wal akhawat jama'a maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an pertama-tama tentunya tidak ada yang Pantas kita ucapkan, melainkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang berkaitan dengan agama, di mana dimudahkan markas ilmu, dimudahkan. Bermajelis ilmu dan dimudahkan uh, perkembangan dakwah, dimudahkan orang-orang uh, yang ingin menopang dakwah, dan dimudahkan orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu. Ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita akui. Dan Allah subhanahu wa taala firmankan dalam Al Qur'an: "Kul fabi fal huwa mimma Katakan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka bergembira. Maksudnya nikmat Islam, nikmat Tauhid dan Sunnah. Ya, nikmat. Masya Allah, nikmat yang ada hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu nikmat itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa dunia. Ya, karena dunia tidak dibawa mati. Dunia tentunya hanyalah sebentar. Dunia penuh dengan keletihan, capek. Banting tulang, peras keringat Tapi Masya Allah Ya di sidrap ini Suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dimudahkan nikmat tauhid dan sunnah Ya dan diantara keberkahannya Juga dimudahkan dunianya Keberkahannya Ketenangannya, kedamaiannya Dan seterusnya Artinya siapa yang uh, Ambisi terhadap akhirat Maka dimudahkan dunianya ibaratnya uh, ketika seorang semangat terhadap akhirat mengikhlaskan niatnya maka dunia itu bagaikan bayangan dimanapun bendanya berada maka bayangannya pun pasti ikut. Sehingga sekarang pembahasan kita uh, diberi judul cinta mengalahkan benci ya cinta mengalahkan benci sebenarnya judul ini ada hal yang perlu maksudnya sebenarnya eh, ini berkaitan secara khusus ya secara khusus berkaitan dengan eh, kehidupan rumah tangga Bagaimana caranya supaya rumah tangga ini bisa eh, awet bisa bertahan bisa lebih bahagia ya bisa Uh, bersama di dunia dan bersama di surga Ya maka di antara prinsip Yang diajarkan dalam agama kita adalah Benci uh, bahwa cinta mengalahkan benci Bahwa cinta mengalahkan benci Maksudnya begini Dalam kehidupan uh, Berumah tangga Ya pasti ada yang kita sukai Dan ada yang kita benci Baik kita sebagai laki-laki, ada yang kita suka terhadap istri kita dan juga ada yang kita benci. Demikian pula dia, istri, terhadap suaminya. Ada yang dia suka dan ada yang dia benci. Sudah pasti. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi tidak sedikit. Tidak sedikit yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kebencian mengalahkan cinta. Ya kebencian mengalahkan cinta sehingga apa terjadi perceraian ya tentunya ini hal yang dibenci dan paling disukai oleh iblis walaupun dibolehkan oleh agama kalau memang sudah tidak ada jalan sama sekali ya maka diantara hal yang prinsip dalam rumah tangga itu dia cinta Mengalahkan benci nah, Akan dijelaskan nanti Kenapa demikian Kenapa sampai ada uh, Apa namanya uh, kaidah bahwa Dalam rumah tangga itu Cinta mengalahkan benci yeah. Cinta mengalahkan benci Pertama yang perlu kita ingatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Manusia berpasang-pasangan, ya. sehingga Allah mensyariatkan pernikahan. Karena ini merupakan eh, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi, ya. dan ternyata di balik syariat Allah itu penuh dengan hikmah. Ya Allah, Akbar, di balik syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan hikmah, ternyata di balik pernikahan itu. Di antara hikmahnya adalah akan muncul rasa cinta, kan begitu ya? Ya, akan muncul rasa cinta, ya, rasa kasih dan sayang. Di antara firman Allah Azza wa menjelaskan hal ini, yaitu Surah Rum ayat 21. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Di antara tanda, tanda Kebenaran Allah, kekuasaan Allah, yaitu Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini tanda bahwa tidak ada manusia yang lepas dari pasangan. Pasti Dia akan mencari pasangannya, ya. Dia pengen hidup sendirian, maka Dia akan menderita, ya kan? Artinya, laki-laki tanpa perempuan, ya, maka Dia akan menderita. Perempuan tanpa laki-laki juga sengsara. Ya kan? Nah, maka ini merupakan sunnatullah yang pasti terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan suatu syariat yang indah dan suci. Yaitu Allah, menciptakan Allah mensyariatkan pernikahan. Apa tujuannya? Litas punu ilaiha. Supaya kamu sakinah kepadanya ya sakinah maksudnya tenang ini diantara hikmah dari uh, pernikahan yaitu membuat seorang itu tenang ya membuat seorang itu sakinah apalagi wajah ala bainakum mawaddatan warahmah dan Allah menjadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang maksudnya rasa kasih dan sayang yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Maksudnya, pernikahan ini akan melahirkan rasa saling mengasihi, saling menyayangi. Rasa sayang dan rasa kasih yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Luar biasa. Padahal ini anak orang itu anak orang. Tidak ada hubungan apa-apa. ya. Tapi setelah pernikahan, menjadi orang yang paling dicintai. Ya kan? Saib. Apa kata Allah? Inna la ayatin likomi yatafakkarun. Sesungguhnya pada semua itu terdapat tanda akan kebenaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, bagi orang-orang yang berpikir. Ya, makanya orang-orang yang pacaran, tidak nikah, tidak akan muncul rasa kasih dan sayang. Semuanya cinta-cinta palsu. Ya, cinta-cinta kepentingan. Ya, ya. Tidak ada cinta yang tulus. tidak ada cinta yang tulus. ada uang abangku sayang. ya kan? uang ada uang tidak sendiri, tidak ada uang maka sendiri, tidak uh, tabiat uang kamu sendiri, tidak manusia. uang kamu sendiri, tidak ada uang kamu cocok 100% atau ada di antara kita berumah tangga, masya Allah romantis terus, tidak pernah kelas coba angkat tangan, saya mau belajar, sering-sering tuh karena luar biasa, 10 tahun, 20 tahun, masya Allah, eh, tidak pernah kelas karena tidak ada yang tidak ada yang angkat tangan berarti betul ya? Bahwa hampir tidak diketemukan Dalam Berpasangan itu Suami istri Cocok 100% Jadi bukan itu Tujuan dari syariat mencocokkan ada orang makanya itu ada orang pacaran Mencari kecocokan katanya Cocok bagaimana ya. Mau cari yang pas Tidak ada perbedaan Keinginan, hobi Makanan ah huh? tak ada yang cocok iya yeah. ibaratnya mencari pasangan itu seperti mencari 100 ekor onta susah untuk dapat yang pas iya yeah. oleh karenanya masalah saling mencintai ya yeah, jadi bukan masalah saling mencari kecocokan bukan sama hobinya makanannya sama ah huh? Tapi ternyata, alhamdulillah ada berbeda suku, bahkan berbeda negara. Tapi masya Allah, iya kan? Sudah pasti makanannya berbeda, sudah pasti kebiasaannya berbeda, sudah pasti karakternya berbeda. Tapi apa masya Allah, iya kan? Ada yang satu suku, ya tetangga malah cerai juga, iya kan? Nah, jadi bukan masalah. Kesamaan dalam semua hal, tetapi yang kita harus ketahui bahwasanya rasa kasih dan sayang dengan pernikahan itu akan mudah, akan mudah muncul bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat masing-masing dari laki-laki maupun perempuan, itu tumbuh dengan karakter yang berbeda; ada yang anak manja. Ada yang anak luar biasa sengsara. Sejak kecil dia hidup miskin, ya kan? dia hidup menderita, ya keras kehidupan. Ada yang kehidupannya dimanja dan seterusnya. Makannya ini, makannya ya biasa. Ini makannya serba enak, ya kan? Ini menunya suka yang pedis. ini sukanya yang manis, ya kan? Ini sukanya yang dibakar, ini sukanya yang digoreng, ya kan? Ini sukanya apa? eh Contoh, ini sukanya konro ya kan artinya e, bukan ini yang diinginkan maksudnya kecocokan mencari kecocokan tapi apa namanya e, dengan pernikahan kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul akan muncul rasa kasih dan sayang itu bukanlah hal yang sulit iya bukanlah hal yang sulit jadi yang terpenting adalah e, jujur dalam mencintai maksudnya benar-benar uh, kita menikah ya semata-mata menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menikah kita harus sadari ini merupakan lahan ketaatan bayangkan ya Allah Akbar dalam pernikahan itu itu ketaatan yang luar biasa seorang suami mencari nafkah itu terhitung jihad ya terhitung jihad ketika dia niatkan sebagai bentuk Melaksanakan perintah Allah, dia mencari nafkah, memberi makan kepada anak dan istri, itu bernilai pahala yang besar. Kata Nabi SAW, Hatta ma fi Sampai sesuap makanan yang dimakan oleh istrimu itu sedekah. Padahal yang dikasih sama istri bukan cuma sesuap makanan. Ya, yang dikasih pokoknya, sendalnya, bajunya, semuanya, rumahnya. Masya Allah, bukan hanya sekedar makanan. Ternyata sesuap makanan itu sedekah. Bahkan kalau kita memeriksa sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada istri. Allah Akbar. Kita banyak bersedekah kepada orang lain misalnya. Tapi ingat, yang paling besar pahalanya adalah kepada istri sedangkan sesuap makanan yang dia makan terhitung sedekah bagaimana yang lebih dari itu bahkan kata Nabi dan pada uh, kemaluan kalian itu terdapat sedekah makanya ditanyakan uh, bagaimana bisa kata Nabi SAW bukankah ketika dia lakukan pada hal yang haram bukankah itu berdosa dan itu dosa besar Berarti ketika dia lakukan kepada yang halal, berarti pahala apa? Jadi masalah artinya semua sebagai suami itu dia ketika dia sudah menikah dalam mencari nafkahnya, dalam bagaimana supaya dia mengayomi anak dan istrinya, semuanya bernilai pahala jihad. Dulu, waktu dia belum nikah mana ada pahala jihad? Eh? Sesuap nasi, tidak ada pahala jihad. Tapi sekarang Masya Allah. ya kan? Nah, sebaliknya sebagainya itu diuntungkan. Untung banyak. Eh? Mas, maksudnya untung. Artinya ini perempuan dulu ya. Mereka itu cemburu dalam masalah akhirat. Terus sekarang cemburunya dunia. ya kan? Bagaimana itu datang ke Nabi tanya itu laki-laki mereka ada pahala jihad. Mereka pergi di medan laga. Kalau mereka mati-mati syahid. Kalau hidup pulang bawa gonima Kita perempuan apa sih? Ya kan? Mana jihadnya kami ini? Laki-laki itu pahala jihad mereka. Kalau perempuan kan tidak ada jihad. Akhirnya kata Nabi nisa. Sampaikan, tolong sampaikan kepada para perempuan yang kamu jumpai. Bahwa ketaatan engkau. Ya, Pemuliaan engkau kepada suamimu itu setara dengan jihad. Allah Akbar Dulu sebelum dia menikah, cuci piring, memasak, nyiram tanaman, ngepel, pahala jihad. Ketika dia sudah menikah, cuci piring, pahala jihad. Memasak, pahala jihad. Nyiram tanaman, bunga-bunga, pahala jihad. Menjemur, pahala jihad. Semua kegiatan dia dalam memuliakan suaminya. Dia laksanakan itu karena Allah. Allah yang menyuruhnya untuk memuliakan suaminya. Maka itu berpahala dia Maka sebagai istri yang baik, yang merindukan akan pahala adalah adalah sebagai bentuk memuliakan suami. Karena perintah Allah adalah mengerti sebelum disuruh. Iya, iya. Paham iya. maksudnya? Jangan salah paham. Ini kan multitafsir. Maksudnya, dia tahu bahwa ini lahan pahala. Masya Allah, pahala jihad. Di rumahnya, dia tidak perlu bersimbah darah, bertaruh nyawa. Dia di rumahnya berpahala jihad. Bagaimana caranya? Dia memuliakan suaminya. Maka di antara cara yang paling bagus memuliakan suami, selama itu bukan pelanggaran syariat, dia pelajari apa yang disenangi sama suaminya. Oh suamiku sukanya makan sayur bening misalnya ya. Jangan, jangan maunya pilih ikuti. Ah saya nggak suka sayur-sayur begitu. Ini bukan cara, bukan ini bayangkan memuliakan suami. Jadi lakukan karena Allah, jangan lakukan karena suami. Berat. Kalau lakukan karena suami, berat. Dan rugi, apa untungnya? Kita berbuat karena manusia, apa untungnya? Iya kan? Tapi kalau kita lakukan karena Allah Azza Wajalla, Allah sediakan buat saya. Saya dikasih suami, dengannya Allah kasih saya pahala kalau saya memuliakan dia, berpahala jihad. Maka pastilah dia dia rawat suaminya. Ini pahala jihad. Pokoknya apa dia mau, apa dia suka, pokoknya saya pelajari apa kesenangannya. Kira-kira kalau ada istri seperti ini, bagaimana perasaan suami? Hah? <tid> tidak, tidak akan tambah lagi. Makanya ada triknya. Ah, ya hanya marah-marah, ada triknya. Biar dia setia. Baik. Itu tambahan saja ya. Jadi intinya tadi eh ternyata masalah dengan pernikahan ini Allahu Akbar. Allah jihad. Makanya selalu menghadirkan niat. Kadang kita pusing wah pahala apa lagi ini tidak. Ternyata di rumah itu menjadi suami menjadi istri Pahala jihad iya. pahala jihad jadi sebenarnya yang bikin pusing dalam rumah tangga apa karena terlalu banyak dunia dipikir itu yang bikin pusing yang bikin marah yang bikin cerai eh yang bikin benci mengalahkan cinta dunia ji ya ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya dunia Iya Andaikan dia apa namanya sadari betapa besar pahala yang Allah sediakan dengan Dia menikah, maka Dia bersyukur. Iya kan? Dia bersyukur. Saya sekarang berkaitan dengan masalah cinta dan benci. Kenapa mesti dalam rumah tangga? Harus cinta mengalahkan benci. Ya. Terkhusus, ini terkhusus ya, bagi perempuan. Biasanya kalau ada hal yang dia tidak suka, kadang, bukan kadang, sering benci mengalahkan apa? Cinta. Nah, kenapa mesti cinta mengalahkan benci? kita harus ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi siapa? bagi perempuan tapi nantinya kita dibilang, ah gitu memang laki-laki egois maunya menang ar-rijalu kawwamu na'ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan biar dia SD dan kita sarjana di hadapan suami itu sarjana enggak ada harganya. Karena Allah yang mengangkat mereka sebagai pemimpin. Tidak memuliakan dia sama artinya tidak memuliakan Allah. Iya kan? Demikian pula sebagai sebaliknya. Nabi SAW mengatakan, Khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli Suami terbaik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya adalah suami yang paling baik terhadap istriku. kadang kita, Masya Allah sama ini nasihat bagi kita semua. Kalau sama teman, Masya Allah. Eh? Masya Allah. Ya kan? Pokoknya kalemnya, lembutnya, santunnya. ya. Eh? Tapi di rumah. Bagi kan singa padang pasir, terangar, beringas, Hah? jadi saya tidak bilang suami, saya tidak bilang istri, Hah? adil, ya, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, ya, maka masing-masing membenahi diri, ya kan, ya. Baik. Kemudian ee uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seseorang, janganlah seorang mukmin, maksudnya seorang suami membenci mukmina, seorang istri maksudnya. Kalau dia benci suatu ahlak, maka pasti dia dia suka hal yang lain. Maksudnya ada yang dia benci dari istrinya, tapi pasti ada yang dia suka. Iya, ada yang dia suka. Demikian pula sebaliknya. Iya, maka jangan karena kebencian, ya, jangan karena kebencian membuat kita benci semuanya. Iya, tidak mengingat apa yang kita sukai darinya. oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda antara doa yang beliau ajarkan asalu ke kalimat al-haq wal -gadab. saya meminta kepadaMu ya Allah kalimat yang hak ketika senang ataupun benci ketika senang ketika rido ataupun marah makanya Nabi saw mengingatkan Bukanlah orang yang kuat, yaitu kuat dalam bergulat, berkelahi, ya, bergulat dan semisal itu maksudnya kuat fisik. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Nah, diantara cara mengontrol diri adalah cinta mengalahkan apa benci. Yang cara cara mengontrol diri, jangan sampai benci mengalahkan cinta, hancur. Tapi hendaknya cinta mengalahkan benci. Tapi sekarang kita lihat bagaimana bisa tapi satu hadit lagi disebutkan Nabi SAW mengajarkan kalau ada yang kita benci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib habibaka ahawnan ma 'asa an yakuna baghidaka iyauman ma" Cintailah orang yang kamu cintai Ya, jangan terlalu Boleh jadi, dia menjadi orang yang engkau paling benci Bencilah orang yang kau benci, tapi jangan terlalu, santai aja Karena boleh jadi, dia menjadi orang yang paling engkau cintai Maksudnya dalam masalah cinta dan benci Ya, seorang tidak larut di dalamnya tapi hendaknya dia senantiasa uh, pertengahan kalau cinta tidak terlalu juga benci tidak terlalu karena yang namanya hati ini gampang berubah, ya gampang berubah, ya karena saking cintanya sehingga menjadi orang yang paling dia benci akhirnya bunuh diri, ya kan minum racun minum baygon, ya kan karena cinta sekali pada akhirnya menjadi orang yang paling dia benci, ya akhirnya dia sengsara Nah sekarang Bagaimana cara agar cinta mengalahkan benci? Kita lihat sekarang. Yang bikin cinta itu adalah karena jasa-jasanya. Kan begitu ya? Karena kebaikan-kebaikannya. Itu kan yang bikin cinta. Sudah merupakan tabiat manusia. Sudah merupakan sifat manusiawi. Bahwa seseorang itu akan senang dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Kan begitu? Mana ada orang kalau berbuat baik baru itu orang saya paling tak suka. Kenapa? Eh, perhatian sekali sama saya. Apa apa saya mau nakasi. Tak mungkin, itu tabiat manusia. Makanya kalau mau curi hatinya orang, pokoknya kasih lagi. ya selesai sudah. Iya kan? Makanya eh apa namanya? Si. Itu ya, sekarang kita lihat yang bikin benci, yang bikin benci adalah yang bikin benci adalah ya, kejelekan, sesuatu yang tidak baik, tadi kalau kebaikan bikin, bikin, bikin senang, bikin cinta kalau kejelekan, bikin benci baik, sekarang kita lihat dalam berumah tangga dalam berumah tangga biasanya kasus, walaupun ada, misalnya baru nikah, baru akad, sudah cerai tapi biasanya sudah punya anak. Kadang sudah punya cucu. Cerai. ya Kadang. Mohon maaf ini ya. Kadang istri kalau lagi marah. Dia bilang. Emang. Selama saya hidup sama kamu. Saya tidak pernah bahagia. Anak sudah lima. Pernah saya bahagia. Ya kan. Ini Ini namanya. Benci mengalahkan apa? Maksudnya Panas setahun dihapus dengan hujan Panasnya setahun Masya Allah Kering semuanya Satu hari hujan selesai urusan Langsung becek Hah? Panas itu dikasih kering tanah itu setahun Tapi untuk dibasahi cukup sehari selesai Dalam rumah tangga bahaya seperti ini Masya Allah suami luar biasa Banting tulang peras keringat resiko kematian pun dihadapi Untuk membahagiakan anak istri Satu kali menyakiti hati istri Selesai kau suami Heh? Selesai Makanya disebutkan ada Nabi Wasallam uh, Mengatakan uh, Ini keumuman ya Walaupun tidak semua bagi perempuan khususnya Ini keumuman mereka Ya, dikisahkan ketika Isra Mi'raj Uritunnar ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah para istri. Bukan para suami. Para istri. Terus ada yang tanya kepada Nabi sallallahu kok bisa? bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syakata wa taghfurun asyir karena kalian itu banyak mengeluh dan gampang melupakan kebaikan suami. Gampang sekali dilupakan kebaikan suami. Bagaimana itu? Ya, Seandainya kalian, wahai suami, berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun. Lantas ada satu perbuatan yang menggores hatinya. Maka dia akan mengatakan kepadamu, memang engkau tidak pernah berbuat baik sama saya. Ini namanya apa? Benci mengalahkan tidak adil. Masa kebaikan sepanjang tahun dia banting tulang, peras keringat ya. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan kedua orang tuanya ya, demi istrinya tercinta, ya kan? Anak-anaknya. Dia tidak pikir lagi dirinya mau gosong, mau keringat, mau hujan. ya kan? Jarak yang jauh tidak ada masalah. Tiba-tiba ada satu perbuatan mencoreng hati istrinya. Istrinya bilang, memang. Selama saya hidup sama kita. Apakah? Ini namanya hujan eh, panas setahun dihapus dengan hujan. Dan ini yang bikin banyak cerai. ya Tidak seimbang. Seandainya sepuluh pun kesalahan suami. Sepuluh. Nah kebaikannya berapa? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Yeah. Kebaikan yang luar biasa setiap hari dan seterusnya berusaha. Kita tinggal di rumah, sudah ada beras, sudah ada ikan, sudah ada belanjaan anak, anak Bagaimana biaya sekolah, bagaimana caranya mereka? Seterusnya, saya kan? Kalau mau cari laki-laki yang sempurna, ya suami kita itu bukan malaikat. Demikian pula suami, mau cari istri yang sempurna, istri kita itu bukan bidadari. Oleh karenanya. Hendaknya saling memaklumi. Lihat, mana yang lebih banyak? Ini suami saya, baiknya atau buruknya? Istri saya ini, mana yang lebih banyak? Baiknya atau buruknya? Saya yakin, lebih banyak baiknya. Nah, ketika lebih banyak masalah sebagai istri misalnya. Kita ingat, wahai para suami. Istri kita itu sudah mengandung sembilan bulan, bertaruh nyawa. Ketika dia melahirkan, dia begadang. Kita enak tidur. Kita enak tidur, dia begadang. Belum lagi memasak, belum pakaian, belum di dapur, belum di, belum lagi bapaknya tidak mengerti. Luar biasa. Tapi kadang juga laki-laki egois. Ayy. Begitu nih kalau tidak banyak pikir. Jadi intinya di sini saling memaklumi, cari yang sempurna tidak ada. Tapi kalau kita mengecek masing-masing, pasti lebih banyak kebaikannya ketimbang. Kejelekannya. lebih banyak baiknya, masya Allah, dia rawat anak kita dari bayi, dia rawat anak kita. Ya kan, coba kita yang disuruh rawat anak. Ya kan, masing-masing Allah berikan posisi yang pas, memang suami pasnya cari nafkah, coba istri yang cari nafkah. Ya kan, maka lihat kelebihan itu lebih banyak baiknya. Intinya, minimal dia sudah, kita punya anak dari dia, dia mengurusi anak kita, itu sudah nikmat yang besar itu sudah nikmat yang besar dan saya yakin saya yakin perempuan mana istri mana yang mau diceraikan kadang sebagai istri itu itu jiwa bagi perempuan dia bilang ceraikan saya padahal tidak itu maksudnya jangan tapi suami serius tidak paham itu tabiatnya perempuan dia bilang ceraikan saya. maksudnya jangan jangan jauh jauh dari saya kita itu sudah cuek sama saya maksudnya Perhatikan, hanya itu. Banyak perempuan yang diceraikan. tapi karena laki-laki tidak paham bahasa perempuan, ah selesai urusan, ya kan? paling karena itu kesimpulannya, kenapa lahir muncul judul ini ya, cinta mengalahkan apa? Benci karena dalam rumah tangga pasti jauh lebih banyak kebaikan ketimbang masalah-masalah rumah tangga, jauh lebih banyak. Dari sisi kebaikan dunia, apalagi sisi kebaikan agama, jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Oleh karena itu, walaupun cerai itu boleh, tapi tentunya itu hal yang paling dibenci dalam agama dan yang paling disenangi oleh iblis, ya, hal yang saling, saling disenangi oleh iblis. Oleh karena itu, diantara uh, obat uh, dalam hal ini adalah hendaknya kita memiliki prinsip bahwa cinta mengalahkan ben benci. Banyak-banyak ingat jasanya ya Banyak-banyak ingat kebaikannya Daripada ingat apa? Kejelekannya Maka bisa kita maafkan Bisa kita berjalan Ingat Lebih banyak kebaikannya Jauh lebih banyak Ketimbang kejelekannya Khususnya bagi istri Ketika dia lagi marah Kata-katanya Ceraikan saya Lepaskan saya Itu sebenarnya kebalikannya Ya Intinya tidak ada istri Yang mau dilepaskan Yang mau diceraikan Pada umumnya ya dan sebenarnya ya kita sebagai suami ya pandai-pandai dalam apa namanya uh, uh, mengerti ya mengerti mereka karena susah dibahasakan kadang bilangnya a maunya B kadang bilangnya a maunya D jadi kalau kita bikin kamus itu tebal kamus memahami istri karena susah ditebak, kalau laki-laki dia simple aja Simple dia Tapi kalau istri itu Ya kan? Jadi bukan artinya kita sebagai pemimpin mengalah Berarti kita kalah Ya kan? Tapi disitulah sebagai pemimpin yang dewasa Paham? Kanak-kanak -kan. Ya kan? Kita punya anak satu dari dia sudah ikut besar. Kebaikan yang tidak bisa kita bayar. Ya kan? Oleh karena itu, kita bersabar. Banyak kebaikan yang Allah sediakan. Dan eh, apa namanya, ada prinsip juga dalam rumah tangga. Fokus dengan tugas kita, jangan fokus menyalahkan. Fokus dengan kewajiban kita, jangan fokus nuntut hak. Sebagai istri fokus dengan tugasnya laksanakan kewajibannya jangan fokusnya nuntut hak. Kenapa? Karena, karena al jaza min jinsil amal balasan sesuai perbuatan. Kalau sukanya dia minta hak istrinya juga seperti itu. Kalau sukanya dia fokus kewajiban, insya Allah jadikan juga istrinya seperti itu. Mungkin ya? Ya oleh karena itu hendaknya kita tulus, ya terus terang masalah rumah tangga sebenarnya. Karena kepentingan dunia Pada umumnya ya, Pada umumnya Karena kepentingan dunia Andaikan kita jujur Lillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan lahan ketaatan Mari kita bersama ya, eh, Apa namanya eh, Menjalani perahu atau bahtera rumah tangga Menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira kalau ambisi kita itu Maka insya Allah Itu akan akan baik, baik, semoga apa yang kita dengarkan, ya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, uh, mohon maaf atas segala kekurangan subhanakallahumma bihamdik an la ilaha illa anta wa wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh